Ini Siap sama-sama, ya, ya. Sama dan ini sepun saya, saya diizinkan Google Pak. Ya, ya, untuk ikut hari ini, Pak. Ya, oke. oke. oke. boleh pak ya. oke, siap, oke, siap, oke. siap, yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Berjumpa kembali ya di channel YouTube Bambai Seputera. Halo, sahabat Farel, valu Jambi mungkin khususnya atau mungkin teman-teman Nah, saat ini saya akan, uh, ngajak ya Saat ini saya di merangin Jambi. Kita akan cek lokasi ya buat Farel perempuan besok pada tanggal 24 April 2023. Nah, bisa dilihat lokasinya ada di belakang saya ini. Inilah kondisi depan ya. Bisa dilihat untuk uh, lokasinya ada di, di Jalan Lintas Sumatera ya, Jalan Lintas Sumatera. Nah ini tepatnya ada di Desa Karanganyar, Tepatnya ada di Pamenang. Timur nah ini untuk lokasi, apa namanya, lokasi parkir ya, lokasi parkir. Wow, nah ini <tuh -tuh. lokasi parkirnya, <tuh -tuh. <tuh. <tuh. persiapan untuk parade besok gimana? Berapa persen? Siapnya sudah, ya, sudah untuk, berapa. untuk parel udah hmm? dibilang 75%. Uy, 75% ya, Pak? Ya. Ya? Wih, Siap, makasih banyak, Pak, Baik. ya, untuk fan-fan parel, Pak. Oke. Okay. Jadi, buat teman-teman, ya, udah 75%-nya. Oke, okay, kita akan liput lagi, ya. Kita akan cek lokasi parel Prayoga yang ada di merangin Jambi, ya. Ayo, cek Besok akan perform jam 2, guys. Jam 2. Wih. <sighs> wow. Water Boom. Terima kasih lah. Siap, sama-sama. Dan ini sebun saya, saya diizinkan juga, Pak ya, ya. untuk liput hari ini, Pak ya. Oke, okay. boleh Pak ya? Oke, okay, siap, siap. siap. Oke, okay, jadi buat teman-teman ya, uh, Van Farel. Saat ini saya sudah masuk. Bulan sudah masuk ke bagian tiketnya ya. Kita akan cek lokasi Farel uh, besok ya. Akan platform ya, besok di Merangin Jambi. Tempatnya ada di uh, Family Habid. Jambi kan. Kita cek dulu lokasinya. Okay. Wow. Udah denger kan suaranya? gimana suara Paral? Oh itu. Tuh Nah, itu mungkin di sana, guys. Okay, Coba dilihat. Oh itu. Oke, okay, oke. Okay. Wah, ini berarti loh Oh, di sini fan oh, Farel ya besok guys wow oh di sini lokasinya guys wow oke okay, buat teman-teman fan Farel follow Jambi dan lupa di subscribe deh, channel ini saya akan memberikan informasi terbaik oke okay. wow di lokasinya ini <laughs> nah ini mungkin besok di disinilah ya wih tetap ini besok Jadi buat teman-teman yang mungkin besok menikmati uh, konser para para juga ya Selain itu bisa menikmati wahananya ya Bisa dilihat di belakang ini Ini adalah uh, Masuk dulu guys Jadi masa diplaku ya, Ayah, ah, ini teman dari mana? kulia kulia ya, <laughs> masa masa apa ya? Ayah, akhirnya ketemu lagi, ya, ketemu lagi ya, Wede, ini jadi tim, woi ya, luar biasa. Ya. aku berapa udah berapa persen Wah. persiapan Farel? persiapan di. udah, ini udah modelnya udah inilah udah hampir fix lah. udah fix ya? ya, Farelnya juga, juga udah sampai di jambi. oh udah jambi ya? udah, udah. Oh, di bocoran sedikit guys, katanya ya. Widih, Farel udah udah siap. Uh, untuk follow ya, follow fan fan Farel Lovers, iya, para driver, si, oh, kalau pernah udah di Jambi ya, posisinya ya, udah, udah, udah, udah, oh, berarti nanti, um, kemungkinan nanti malam udah sampai Kabupaten Merangin dong. Mungkin sudah sampai Kabupaten Merangin, dan besok sudah menyebut warga-warga Merangin. Oke, mantap, mantap sekali. kasusnya, fans-fans Farel, hmm. ya, adik-adik semuanya, Widi, Jadi, ya, ini family apa juga terbomong? Oh, lokasi di family apa di apa, pemenang, pemenang ya, nah, Bisa dilihat, nah, di belakang ini ya, Widi, iya, iya, iya. di panggungnya nih, di, di sini panggungnya nanti, Mas. Oh, di sini, panggungnya. Ya, di. Ah, cukup ramaikan saja okay, cara siap. ini. Okay, siap. Ya, nanti kita sama-sama ramaikan, sama-sama okay. kita gembur merangin. Oke okay, sip, ya, Merangin koplo. Oke oh, koplo ya. ya. Ambil, sampai kita ambil semua. <laughs> Oke okay, terima kasih untuk informasi terkini ya. Ini ya. infonya Farel udah ada di Jambi ya, Kota Jambi menuju ke Bangko Kabupaten Perangin. Ya. Oke terima kasih banyak infonya. Siap, ya. Selamat ya. bertugas siap. sampai ketemu besok. Thank you. Terima kasih. Untuk kalian yang ingin mencari referensi libur lebaran Kalian bisa langsung aja datang ke FA Waterboom Yang ada di desa Karanganyar Merangin Jambi Jadi di sini ada banyak sekali wisata yang ada di dalam ini Terutama uh, kolam renang, seluncuran dan juga perosotan yang sangat tinggi tersebut Oke, jangan lupa subscribe channel Bambang Esa Putra Kita bertemu di lain waktu tentunya Mantap! Oke, jadi buat Van Varel, mungkin itu tadi ya, salah satu, uh, apa ya, cek lokasi ya, cek lokasi Farel besok perform di Merangin Jambi guys, tepatnya ada di Pamenang. tepatnya ada di salah satu waterboom family abadi yang ada di uh, desa Karanganyar ya, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin Jambi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nantikan video-video selanjutnya.